Nih, guru, guru moni, guru baik. Guru, hei, Bu Guru, memanggilmu. Ayo mendekat, silakan. Bu Guru mengatakan, "Kau memiliki sakit lutut yang parah, benar, tapi bagaimana dia bisa tahu hal itu?" Guru moni memang luar biasa, dia tahu segalanya. Nah, ini. Dia bisa merasakan sakitmu dan juga memberi obat untukmu. Anggap Abu Suci ini sebagai persembahan. Oleskan di lututmu. Sakit lututmu akan menghilang untuk selamanya. Semuanya hidup Guru Moni. Hiu! Tolong maafkan aku. Aku pikir kalau kau adalah orang lain yang pernah aku lihat. Tapi aku salah. Aku sangat bersyukur kau memilih diriku di antara semua orang. Dan kau memberiku obat untuk rasa sakit yang aku derita. Terima kasih banyak guru. Terima kasih banyak. Guru Moni. Guru. <junior> guru Moni. Guru Moni. Guru Moni. Guru Moni. Guru Ayo semuanya Guru Moni. Untuk aku ingat di waktu yang lampa. Dia selalu meminta obat kepada hari untuk hidupnya yang sakit. Ibu aku berhasil menyingkirkan masalahnya Karena semoga kau sudah tiba di Jara dengan aman, nak. semoga kau tidak mengalami masalah apapun di sana. Katakan, apa kau baik-baik saja? Penyihir baik hati, aku baik-baik saja. Apa kabar? Aku sudah tiba di Jara dengan aman. Penyihir baik hati, aku merindukan sekolahku. Nenek, Bibi Gangga, Dokter Jakdis, dan khususnya dirimu. Sekarang aku juga belajar. Seperti di ketan tapi perhatianku terganggu. Aku tidak bisa menghentikan diriku. Jadi aku menelponmu, penyihir baik hati begini saja, datanglah ke Jara dan menginap di sini. Aku akan sangat senang dan aku tidak akan terlalu merindukan rumahmu. Kalau begitu pulanglah nak. Dan tinggallah bersama kami Lalu kita akan pergi sekolah setiap hari Dan aku Halo Nimboli Halo Halo Halo Nah sambungannya terputus Aku Tidak terputus Tapi Nimboli boleh mengakhir terpon. Pampu datang jadi dia pergi bermain dengannya dan meninggalkan ponsel Tolong jaga Nimboli, Bu Manggala Dia memintaku datang ke Jalra. Sebaiknya aku segera menjemput dirinya Tapi aku harus katakan dia belum siap mendengar kebenarannya Lalu kapan dia akan siap, Bu Manggala? Kapan kita akan mengatakan yang sebenarnya? Aku sedang berusaha, Bu Anandi Aku akan teleponmu setelah dia siap untuk mendengarnya Tapi sebelum itu kau tidak perlu datang kemari Bu Manggala, ini bu. Ya ampun, nimbuli ayolah. Kau memang konyol. Aku kan bisa mengambil air untuk ibu sambil bicara di ponsel. Aku memutuskannya terburu-buru berbicara dengan penyihir baik hati Ibu tahu apa yang dia katakan kepadaku. Dia bilang dia, nenek buit, bibi gangga, dokter jakdis Mereka semua sangat merindukan diriku Dan aku bilang aku juga sangat merindukan mereka bu Itu sebabnya aku mengundang penyihir baik hati untuk menginap bersama dengan kita Nimboli Kenapa kau terus saja bicara dengannya? Kenapa kau bilang kau merindukan jaitsar? Penyihir baik hatimu punya pekerjaan Dia ke sekolah mengurus rumahnya Dan merawat si fam. Dia tidak punya waktu untuk menemuimu Dan apa yang akan mereka pikirkan Kalau kau terus saja mengatakan Kau ingin pergi ke sana Apa aku tidak mengurusmu atau merawatmu? Tidak ibu, itu tidak benar Ya baiklah Jika penyihir baik hati tidak datang kemari Aku tidak akan memanggilnya kemari tapi aku memang merindukan Jait Sar, Ibu. Kita bisa pergi ke sana untuk beberapa hari saja. Hanya untuk beberapa hari, Ibu. Pergi ke Jait Sar? Kau merindukan mereka? Apa kau masih tidak mengerti juga? Tapi aku tidak akan ke sana. Aku akan tetap di sini. Kalau kau ingin pergi pergi sendiri, aku akan mengemas barang-barangmu. Jahitsar, jahit Jahitsar Kau selalu saja keras kepala Ya sudah, baiklah Pergi ke Jahitsar sendiri Kau selalu saja mematuhi semua perintah Bu Anandi Kau bisa pergi ke sana sendiri Aku akan mengantarmu ke tebis Dan Bu Anandi bisa menjemputmu ke sana Menginaplah beberapa hari Kenapa beberapa hari? Tinggal saja di sana untuk selamanya Tidak ibu Ibu berhenti Hentikan Ibu aku tidak akan meninggalkanmu Aku tidak Aku tidak akan meninggalkanmu Aku tidak akan meminta ibu Membawaku ke jahitsar lagi ibu Aku tidak akan meninggalkanmu ibu Nimboli Aku juga tidak bahagia meninggalkanmu Aku tidak bisa hidup tanpamu nang Aku bisa hidup tanpamu Kenapa kau keras kepala Kenapa kau ingin meninggalkan aku nak? Teraku saat ini sedang sakit Tolong sembuhkan dia nah, Dengar semuanya Waktunya bagi guru untuk bermeditasi Kalian semua harap pergi Guru sudah merasakan semua penderitaan kalian Dia akan membebaskan kalian Menggunakan kekuatannya Kalian hanya tinggal terus mengunjungi guru Sekarang pergilah Semuanya hidup guru Mani hidup. Guru Mani hidup. Guru Mani hidup. Guru Mani. Hidup. Guru, Mani. Hidup. guru Mani. Hidup. Hidup. Hei, aku sudah bilang Untuk apa ini? Sudah, jangan Guru tidak menginginkan semua itu Dia tidak peduli dengan hasrat duniawi lagi Dia sudah melepaskan segalanya Tapi karena kau sudah membawanya Letakkan saja Kami akan menyumbangkannya pada fakir miskin Semuanya Guru Moni yeah. Puskar Aku sudah memasak makanan kesukaanmu Badam Halwa dan gorengan rasa bawang. Kau sangat menyukai makanan itu. Kau juga pasti sudah lapar kan? Saat melihatmu sedih Kamli, aku tidak ingin melakukan apapun juga. Aku ingin melihat Kamliku tersenyum kembali. Bukan menangis. Semuanya baik-baik saja. Sekarang Kamlimu akan selalu tersenyum. Uskar tolong maafkan aku aku sudah membentakmu kau pasti merasa sangat sedih Iya tapi pasti ada alasannya bukan Dengar, Apakah aku melakukan kesalahan kemarin malam ibu memang untuk menyatukan ibu dan putrinya lalu mengapa Nimboli masih tetap jauh dari Anandi seperti sebelumnya ini sangat mencurigakan dan aku baru bisa tenang setelah mengetahui apa yang terjadi sebenarnya tapi tidak baik jika aku mengatakan ini kepada Bu Anandi